Oke, okay, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah bin Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekar Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dan belajar uh, tentang psikologi ini gitu ya. Oke, okay, sebelum belajar, oke okay, kita mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu merupakan sebuah amal ibadah bagi kita. Baik, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, uh, belum selesai. Oke, okay, uh, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, okay, uh, pada... Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang yang namanya uh, psikologi sosial ini ya materi psikologi sosial tapi sebelumnya seperti biasa silakan di absen terlebih dahulu ya absen yang belum absen silakan absen Oke okay, uh, hari ini kita akan lanjutkan materi kita uh, tentang psikologi Uh, sosial ya Tentang psikologi sosial Oke okay, kita absen dulu Untuk psikologi oh Untuk psikologi sosial tua ya Kelas D hmm, Oke okay. Baik Sekarang tanggal 11 ya Oke, okay, Ari Furkon. Ari Furkon nggak datang. Bintang Tiat nggak hadir. Sri Umi Julianti nggak hadir. Oke, okay, kemudian mana yang lain? Bapak keluar ininya ya. Oke, okay, dan yang lainnya nanti Bapak cek lagi ya. Ah, Oke, okay, kehadirannya. Biasanya keluar di sini nomor. Oke, okay. uh, seterusnya untuk materi kemarin, ya uh, itu uh, nanti materi hari ini silakan diambil di sini. Oke, okay. udah bapak masukkan di sini. Ya, oke. Okay. Dan kemudian untuk ujian kemarin ya, ujian tengah semester kemarin udah oh, pernah kasih kuis ya ada proses kelompok, ujian tengah semester oke, okay, ujian tengah semester yang hadir cuma 39 ya di kelas ini berapa hadir Aida 40 wak oke, okay, berarti ada satu orang yang tidak ikut ujian tengah semester ya, ada hmm yang hadir oke, okay. time yang ikut itu cuma 39 arti satu orang yang tidak mengikuti ujian enggak ada lapor sama bapak selama seminggu berarti enggak udah udah ini ya, enggak niat untuk belajar oke okay. oke okay. okay. baik itu tentang ujian nah ujian kemarin itu eh bagaimana hasilnya ada yang bermasalah atau tidak udah ini nanti akan Bapak kasih feedback ya. Oke. Okay. Ada tanggapan? Oke, okay. pertanyaan dari Bapak itu bagaimana konformitas itu terbentuk dalam pengaruh sosial dan mengapa orang melakukan konformitas? Oke, okay. Diony silakan jawab Diony menurut jawabanmu apa, Mengapa orang melakukan konformitas? Suaramu nggak dengar, Dioni? Ya, Pak, belum. Mm -mm. Uh, itu biar orang itu nggak ngerasa asing di lingkungan itu, Pak. Oke. Okay. Rasanya orang melakukan konformitas, kenapa? Pertama, biar tidak asing. Konformitas itu apa, Dion? Orang yang mengubah sikapnya, atau tingkah lakunya sesuai dengan lingkungannya. Orang yang merubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan nilai dan aturan yang ada? Ya, yang kelompok gitu. agar apa dia? Agar bisa? Uh, berbaur. Dengan itu, atau biar dia nggak ngerasa lain sendiri. Ya. Hmm. Berbeda dengan lain. Oke, okay. sukria, Gimana sukria? Orang melakukan konformitas itu untuk ngapain sukria? sukria Untuk menambah kekuatan suatu kelompok, Pak. Menambah satu kekuatan satu kelompok, belajar enggak Irna? Karena adanya keinginan dari dia untuk disukai di lingkungannya, Pak. Oke, pertama ada keinginan untuk disukai atau keinginan untuk diterima ya di dalam satu kelompok itu. Kedua oh. Siska, bagaimana konformitas itu terbentuk dalam pengaruh sosial? terbentuknya konformitas karena adanya adanya kesepakatan Pak. Hmm, kok kalau kesepakatan, sepakatan di bawah nih pertanyaan kesepakatan eh, karena terbentuknya konformitas itu karena apa? karena orang itu ingin disukai ingin disukai. Atau... kan nantinya kan dia ingin masuk dalam satu kelompok gitu kan Sementara kelompok itu sudah mempunyai sebuah nilai-nilai, ya nilai-nilai, aturan-aturan kan gitu ya. Nah, secara pengaruh sosial, otomatis orang-orang yang tadinya, oke, okay, ingin masuk dalam satu kelompok, contoh lah kan, bapak contohkan kemarin contohnya. Kalian mau masuk ke fakta psikologi UIR, kan nggak bisa langsung masuk, ya. Otomatis kalian harus mengikuti aturan nilai yang sudah ditentukan oleh qur'an itu sendiri gitu. Kalau seandainya nggak mau ya sudah, berarti nggak akan masuk gitu. Artinya ada nilai-nilai keislaman di situ. Mungkin dari segi pakaiannya pakai jilbab, walaupun mungkin agamanya beda, tapi pakai kerudung minimal karena itu aturan gitu. Contohnya kayak gitu. Artinya kan untuk bisa masuk secara sosial, pengaruh sosial ke dalam diri seseorang, otomatis dia harus dulu, oke, okay, mengikuti nilai aturan yang sudah dibentuk di dalam satu kelompok Oke, itu pertamanya ada keinginan untuk kemarin itu untuk aman keinginan terpenuhinya kebutuhan keinginan untuk ya apa, orang secara sosial itu mendapat dukungan kan kita kemarin kita belajar nak. sehingga orang-orang yang tadi uh, ingin di dia mempunyai uh, tujuan tadi itu tercapai dengan baik maka dengan cara dia untuk bisa masuk, bisa masuk di dalam satu kelompok gitu ya maka dia akan ikut aturan-aturan itu maka kebutuhannya keinginannya mencarin aman kemudian untuk bersosial gitu itu terpenuhi gitu kan gitu kemarinnya kita bahas ya hmm, oke okay. kedua berikan analisis saudara tentang apa itu kesepakatan dan berikan penjelasan lima teknik komplain atau kesepakatan yang anda saudara saudara pahami hmm, oke okay. Siska tadi Siska sudah oke okay. uh, Syah Kesepakatan? Apa yang disebut kesepakatan itu? Yang Pak menurut jawaban saya bahwa kesepakatan itu merupakan pengaruh yang umum, pengaruh sosial yang pada umumnya itu dipengaruhi oleh permintaan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan orang tersebut itu bisa mengiyakan atau tidak tergantung pada permintaan orang itu tersebut. Hmm, Oke, okay. terus lima ini komplain yang kamu pahami apa? Pertama, lima teknik komplain yang saya pahami di sini ada teknik put in the door di mana uh, teknik ini tuh merupakan sebuah teknik dalam kesepakatan yang merujuk kepada pemohon itu memulai dari permintaan yang terkecil dulu. Uh, sehingga apabila permintaannya terdistujui maka akan meningkat ke arah yang lebih besar seperti yang kemarin adalah uh, barang lelang yang awalnya dari penawaran harga terendah lama-lama ke tertinggi. Oke, mm, dua si apa? si uh, Dwi Purnomo teknik komplian uh, sebaliknya pak teknik door in the face mm -hmm. apa tuh eh uh, kesepakatan dimulai dari kalau nggak salah pak kesepakatan itu dimulai dari uh, penawaran yang lebih besar terlebih dahulu mm -hmm. uh, apalagi lagi ya, Pak? Uh, ya, gitu kira-kira, Pak. Oke, okay, Faraza, yang ketiga. Teknik jual mahal, Pak. Teknik jual mahal, kayak mana itu? Ya, barang atau jasa itu merupakan limited edition mm -hmm. uh, dan terbatas bahwa barang itu eksklusif. Mm -hmm. Oke, okay. teknik jual mahal, antik ya. Karena di barangnya itu antik, hanya dua di dunia diproduksi, gitu ya, maka orang akan berbondong-bondong untuk membeli atau mengubah perilakunya untuk membeli barang itu, gitu, atau mengambil keputusan untuk tindakan perilaku untuk membuat kesepakatan. Oke, okay, tadi udah tiga. Oke, okay, ada put in the door, kemudian pace. Uh, kemudian setelah itu ada teknik jual mahal. Keempat, Sukriya. Jangan lupa pula, Sukria Yang keempat apa? Teknik integration, Pak. Suatu teknik hmm. untuk memperoleh kesepakatan di mana pemohon pertama mengusahakan agar target menyukai mereka. Oke, okay, baik. Sifa yang kelima. Global, Pak. Global teknik apa itu global teknik? Gimana kesepakatan yang tadi itu dirubah menjadi tidak menarik dari sebelumnya ketika permintaan itu telah diterima. Hmm, oke okay. ya baik itu dah nanti uh, pahami lagi ya. Kemudian yang ketiga bagaimana hubungan antara konformitas kesepakatan dan kepatuhan dalam pengaruh sosial? Cari salah satu uh, jurnal atau penelitian yang menjelaskan tentang itu. Oke okay. pasti ada keterkaitan ya. Oke okay. kemarin di pertemuan terakhir tentang ini bapak jelaskan tuh bagaimana urutan saling mempengaruhi di dalam tiga komponen pengaruh sosial itu konformitas kesepakatan dan kemudian muncul kepatuhan. Oke okay. siapa yang mau menjelaskan angkat tangan atau mungkin langsung ngomong silakan bagaimana keterkaitannya? Ada? Oke, okay. secara dinamika psikologinya kan kita bisa ini ya, bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa intinya dalam pengaruh sosial itu kan pertama agar orang itu mau diterima di dalam sebuah kelompok, otomatis dia harus menyepakati dulu ya, dia harus melakukan konformitas dulu gitu Artinya dia menyepakati, mengikuti nilai-nilai yang sudah ada di dalam satu kelompok maka di saat dia udah menyetujui bahwa dia bersedia dan mau mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam sebuah kelompok maka dia akan melakukan sebuah proses Oke okay, diterima di dalam satu kelompok konformitas ya kemudian dia menyetujui berarti kan kalau kamu masuk ke fakultas psikologi WIR kamu harus pakai baju ini gitu ya. Tidak boleh pakai celana, ibuk perempuan enggak boleh pakai celana, harus pakai rok gitu. Ya. Terus mungkin pakai jilbab gitu ya. Itu kan aturan-aturan dari segi berpakaian, dari segi perilaku begini, dari segi keuangan harus begini. Nah, uh, otomatis tetapi kalau mungkin juga masuk bagian dari fakultas psikologi, artinya kita harus melakukan sebuah secara dinamika psikologinya. Ya kita harus uh, mengikuti kan Ya, mengikuti nilai, mengikuti aturan, mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh satu kelompok tadi, maka kita di situ ada sebuah apa? kesepakatan kan? Nah, kesepakatan. Nah, agar tujuannya apa? untuk diterima. Oke, masuk di dalam satu kelompok, maka terjadi sebuah dinamika. Nah, di sisi lain kamu mempunyai sebuah keinginan ingin mendapat ilmu, ingin dapat teman, ingin terpenuhi kebutuhannya, nanti belajar psikologi jadi sarjana, kemudian sejadi sarjana mungkin cari kerja atau melanjutkan ke profesi S2 gitu ya dan sebagainya, karena ada tujuan kalian untuk menjadi cari kerja, kemudian menjadi dosen dan sebagainya lah gitu ya membantu orang lain dan sebagainya, nah, sehingga tujuan tadi itu ya otomatis ya harus mengikuti nilai-nilai aturan yang sudah ditentukan oleh satu lembaga atau kelompok tertentu yang secara legal memberikan apa yang menjadi keinginan kalian tadi maka kalian menyepakati gitu ya oke tadi tadi ada kompromitas ya kalian ingin masuk berarti ada masuk oh, ingin masuk dalam satu kelompok itu karena keinginan untuk apa untuk tadi ya mencapai tujuan atau yang kalian punya dan sebagainya nah, sehingga menyepakati nah di saat menyepakati maka di saat dalam proses kalian sudah diterima di dalam satu kelompok otomatis orang yang tadi ada punya tujuan, keinginan, harapan, kemudian ada aturan, dia ikutin aturan dan menyepakati aturan itu, walaupun kadang-kadang mungkin bertentangan dengan dirinya. Contoh yang bukan Islam gitu ya, tetapi uh, dia uh, non, non, non non Islam, non Muslim gitu ya, tetapi tetap dia akan melakukan aturan itu, pakai jilbab, pakai mungkin ini, kenapa? Karena aturannya begitu. Gitu. Contohnya begitu ya, karena itu udah aturan walaupun kondisi tadi tidak mungkin bertentangan dengan dirinya tetapi karena dia ada keinginan maka dia menyepakati itu ya nah, sehingga di saat dia ada aturan maka kalian akan patuh oh kita masuk jam 7.20 oh tidak, tadi ada yang WhatsApp Bapak Bapak apakah hari ini kita masuk Bapak gitu ya karena jam 7.20 begitu patuhnya gitu padahal kan sebenarnya kan tujuh uh, ya memang aturannya segitu gitu ya. tapi kan ada kendala mungkin bapak ada lagi di luar tadi gitu ya sehingga buru buru gitu untuk menentukan contohnya oh tidak. bapak kasih kesepakatan oh iya kita nanti mau jam 8 ya gitu karena bapak ada urusan gitu. nah, artinya uh, uh, kalian jadi patuh obedient. ya siapa kepada uh, kenapa orang patuh karena ada pe ya otoritas kemarin ya ada pemegang otoritas kemudian orang yang punya ilmu orang yang tadi mempunyai mungkin kekuatan ya baik di secara pengetahuan kekayaan punya otoritas kekuasaan dan sebagainya nah sehingga orang akan patuh kenapa orang patuh karena orang yang memberi perintah itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan gitu ya orang punya pengetahuan orang punya materi gitu ya dan segalanya sehingga ada kelebihan yang di dalam dirinya itu yang bisa membuat orang kagum mau mengikuti apa yang menjadi keinginan atau perintah dari orang tersebut maka dinamika psikologinya kan seperti itu bagaimana muncul dari sebuah pengaruh sosial dari konformitas Kemudian, setelah itu, ini yang namanya kesepakatan. Maka, di saat dia menyepakati sesuatu, dia akan patuh dengan aturan itu. Kalau seandainya dia tidak patuh, dia akan dikeluarkan di dalam kelompok atau mungkin dikucilkan di dalam kelompok. Nah, bapak sudah jelasin kemarin bagaimana dinamika psikologinya, gitu ya. Nah, bapak ingin melihat bagaimana kemampuan menganalisa Helen terhadap eh, ini ya kondisi ketiga pengaruh sosial itu. Oke, okay. terus keempat, bapak tanya. Bagaimana proses pengambilan keputusan kelompok dilakukan dan jelaskan teori yang sesuai? Oke, Bapak udah kasih videonya kemarin, udah Bapak kasih contohnya banyak, udah Bapak jelaskan satu-satu teorinya detail gitu ya. Nah, kalau seandainya yang enggak uh, bisa jawab juga itu kayaknya uh, terlalu ya gitu. Bagaimana proses pengambilan keputusan kelompok dan dalam proses-proses kelompok gitu ya? Ada teori apa yang pertama kemarin? Razak? Stoner Pak. Raza? Corner. dia mengatakan apa teori apa namanya? Uh, dia ada empat uh, situasi. Mm -hmm. apa aja yang kamu tahu? Selini situasi terus apa namanya? Uh, membuat evaluasi apa namanya? Mengevaluasi terus uh, mencari alternatif dan melakukan ini pak melakukan kelanjutannya apa uh, alternatif itu dilaksanakan. Oke, okay, baik. Apa, apa begitu sih Pak? Irna? Iya Pak, yang selidiki situasi, terus kembangkan alternatif, lalu alternatif itu dievaluasi dan pilih yang terbaik, baru dilaksanakan dan diadakan tindakan lanjut. Hmm, Oke, okay. nah teorinya yang kamu paham itu apa? Yang kamu paham, teori pengambilan keputusan tadi? Saya, Pak. Iya, mm -hmm. yeah, you know. kalau jawaban di UTS saya kemarin, saya menggabungkan teorinya Stoner sama Gibson, Pak. Kalau Gibson kan le lebih lengkap lagi, tapi intinya mm -hmm. sama aja sama Stoner. Mm -hmm. Apa itu teorinya? Teorinya dari Gibson, apa tadi? Kalau dari Gibson yang pertama menentukan tujuan. Mm -hmm. Kita harus mengetahui tujuannya apa, masalahnya, alat terbelakangnya atau kronologinya gitu seperti apa, Pak. Mm -hmm. Oke, okay. baik. Oke, okay, nanti jawabannya. Terus yang terakhir, pertanyaan Bapak. Terima okay, kasih ya Irna ya. Pertanyaan dari Bapak itu adalah bagaimana konsep the triangular theory of love dari Gardner dan jelaskan jenis cinta dan berikan kritikan Anda. Hmm, oke. Okay. Uh, triangular of love. Triangular of love itu tiga, oke. Okay. Triangular of love, nah apa aja, uh, Diony? Ini ya, kameranya nampak, kok cuma dikit aja yang lain. Kemana nih? tidur ya? Yang ada kamera, cuma uh, Siska, Parazak, Citra nih, Citra Loka. Gimana Citra? Triangular of love itu apa aja menurut gartner? Ya lupa pula. Oke, okay, Rizka. Riska Audya, apa Riska? Triangular Outlook dari Gardner tuh apa? Bapak ada jelas juga menjelaskannya kemarin. Suaramu nggak ada. Oke, yang lain mana nih? bintang tiat oke okay. kemudian ini yang lain oke okay. ada ada tiga ya Rizka ya oke okay. coba jelaskan uh, Syah minta tolong uh, si ini Rizka kayaknya tuh mikrofonnya error deh oke okay, silakan hmm. um, baik Pak jadi tri uh, konsep cinta triangular theory of love dari Giga, itu ada tiga yang pertama intimasi yang kedua passion dan yang ketiga komitmen di mana uh, intimasi ini merupakan uh, tingkatan dalam ke tingkatan dalam cinta uh, kedekatan diri dengan seseorang yang disayang dalam sebuah hubungan jadi biasanya cinta itu terbentuk atas seberapa besar saya perhatian serta komunikasi yang di dalam yang baik di dalam sebuah hubungan Intimesi ini di Uh, diperlukan dalam sebuah hubungan Karena untuk menjaga kedekatan Dengan pasangan kita okay, Intimasi kedua Yang kedua ada Passion, uh, passion mm -hmm. Itu uh, merupakan seberapa besar Rasa suka, suka yang kita miliki Terhadap seseorang Di dalam sebuah hubungan Baik ketertarikan fisik Ataupun kepribadian yang Hal yang sangat menonjol Di dalam sebuah hubungan itu Misalnya kita itu merasa kehilangan Atau kehilangan sekali kalau misalnya seseorang kita sayang itu enggak ada kabar gitu. Mm -hmm. okay. Nah, But... itu adanya komitmen. Nah, komitmen itu merupakan konsep di dalam triangular teori of love dari Getner yang menyatakan bahwa uh, bersifat dua arah dalam hubungan ini diperl uh, diperlukan karena di dalam sebuah hubungan ini penting untuk memiliki sebuah komitmen karena komitmen itu merupakan tujuan dari rasa kepercayaan, baik itu kasih sayang maupun keseriusan dalam menjalani hubungan tersebut. Oke, okay. pencampuran antara passion dengan intimasi dia akan menjadikan jenis cinta yang apa namanya? Shah? Pencampuran antara passion sama, sama intimasi dia akan membuat sebuah jenis cinta apa namanya? Pencampuran antara intimasi dengan passion, Pak. Ya, namanya apa? Romantic, Romantic love. Pencampuran antara yang namanya intimasi dengan komitmen akan menjadi jenis cinta apa, Zifa Intimasi dengan komitmen. Uh, Dia akan menjadi cinta apa, Irna? Persahabatan, Pak. Hmm? Cinta persahabatan. Love atau fetus love atau apa? Dia akan menjadi pencampuran antara, kan ada triangular, tiga, ada passion, ada intimasi, kemudian ada komitmen. Pencampuran antara yang namanya passion dengan intimasi itu disebut dengan uh, romantic love, ya ibaratnya itu uh, summer love, ya suka sama suka gitu ya. Uh, tapi kalau uh, suka, oke okay. uh, maka summer love cinta sesaat lah itu jadinya gitu ya uh, romantic love. oke okay, kalau gak suka lagi ya udah keluar gitu. nah itu disebut dengan romantic love. dan nah, kemudian antara pencampuran antitriangular tadi itu uh, kalau dia intimasi dengan uh, yang namanya komitmen, akan menjadikan cinta apa? Persahabatan ya Pak, tidak dibilang Irna tadi. Cinta, persahabatan. Pencampuran antara uh, yang namanya komitmen dengan uh, passion, akan menjadikan cinta apa? Zifah Cinta apa tadi, Pak? Pencampuran antara yang namanya cinta apa tadi disebut dengan komitmen, pencomitmen dengan passion akan menghasilkan cinta apa nafsu ya, Pak? Hmm, oke, okay. atau disebut dengan peters love, ikan? Ya oke, okay. di mana di situ ada keterikatan, oke, okay, ada komitmen, tetapi ada gairah tetapi tidak ada intimasi LDR ya cinta jarak jauh gitu ya berkejauhan gitu pencampuran ketiga ini passion komitmen intimasi akan menghasilkan cinta apa kata gaknya itu disebut dengan sejati ya apa istilah Gardner itu apa disebutkan sya Nah. ideal, Pak. ideal Pak. Nah, Cinta ideal, ya, apa uh, complete love, ya, cinta yang sempurna, gitu ya. Kenapa? Karena ada patient, ada yang nama intimasi, ada yang namanya komitmen. Nah, PenCampuran ketiga itu menjadi disebut dengan consummate complete love atau consummate love. Oke, okay. itu uh, the theory of interpersonal attraction, ya. Oke okay, mulai dari persahabatan kemudian setelah itu love cinta cinta itu akan memuncul membuat kepernikahan kemudian setelah ada terjadi pernikahan mungkin kalau terjadi kecocokan atau tidak maka akan berlanjut sampai tua tetapi kalau tidak ada terjadi kecocokan maka mungkin kayak divorce ya divorce try gitu. atau break uh, broken heart gitu hati yang yang pecah hati yang ini atau sebut dengan putus cinta Oke, okay, itu materi kita ya sudah kita diskusikan dan kita belajari dan kalian sudah melakukan ujian mid untuk itu ya materi-materi ini nanti bapak feedbackkan hasilnya sudahkah hasil itu dijawab dengan baik dipahami dengan baik gitu ya ini kemarin soal-soal yang bapak berikan di saat ujian. Tengah semester nanti akan Bapak kasih nilai dan feedback terhadap apa yang kalian jawab itu sudahkah sesuai dengan apa yang kita uh, diskusikan. Nah, baik uh, kita akan masuk tentang satu materi lagi yang berkaitan dengan psikologi sosial itu sesuai dengan RPS kita itu yaitu prosocial behaviors, ya perilaku prososial, ya setiap kita pasti dong pernah melakukan dan ya menolonglah orang lain gitu ya dan dan kemudian setiap kita pun pernah ditolong oleh orang lain gitu ya Nah sehingga kita akan tahu bahwa dalam psikologi sosial itu perilaku prososial itu menjadi satu variabel satu isu ya satu topik yang memang itu akan mempengaruhi perilaku kita sebagai individu yang hidup di dalam masyarakat gitu ya? nah kita akan bicara tentang definisi faktornya proses melakukannya kemudian teorinya nah kita akan bahas itu nah sebelum itu kita akan diskusi dulu apa sih yang disebut dengan perilaku menolong itu prososial behavior ini perilaku prososial orang bilang gitu ya perilaku prososial terus ada bilang juga perilaku menolong atau mungkin prosocial behaviors perilaku prososial gitu. artinya kan menolong ya Nah, yang disebut dengan menolong itu apa, Irna? Ketika kita peduli dengan orang lain sehingga ketika orang lain itu punya beban, kita berusaha untuk meringankan beban tersebut, Pak. Perilaku nah, menolong adalah satu kepedulian yang dilakukan oleh seseorang untuk meringankan beban orang lain, gitu ya? Oke, Ziva, nah. menurutmu apa? Suatu perilaku atau tindakan memberi bantuan yang menguntungkan orang itu, Pak tanpa menguntungkan diri kita sendiri. Ah, pintar. Oke, okay, Ziva. Uh, artinya satu tindakan membantu orang lain, ya, uh, yang menguntungkan bagi orang lain itu, tetapi bagi kita tidak, gitu ya. Oke, okay, uh, Dwi bagus. Syahdui Puspitaningrum, gimana? Uh, kalau menurut saya berlaku um, proses yang itu pak merupakan bentuk tingkah laku yang positif dengan kita melakukan sebuah interaksi dan memberikan keuntungan bagi orang-orang sekitar. Hmm, oke okay. bagus dengan perspektif yang berbeda. Sisa bilang bahwa prosesiat itu adalah merupakan perilaku yang positif yang dimunculkan dalam diri seseorang gitu ya untuk uh, membantu, uh, oke okay, meringankan beban orang gitu ya perilaku yang positif gitu. Citra, udah bisa kameramu? apa? apa uh, inimu belum? Suara mikrofonmu udah belum? Yang kalau menolong, menolongkan, Pak. Mm -mm. Itu tuh salah satu bentuk perilaku dari diri kita sendiri terhadap orang lain, Pak. Perilaku yang terbentuk dalam diri kita sendiri pada orang lain. Oke, okay. Rizka, udah, udah bisa, masih belum bisa ya? Oke, okay. uh, syukri ya. Suatu tindakan yang bertujuan untuk uh, menguntungkan pihak lain dan tidak merugikan kita oke, okay. menguntungkan orang lain tak, tanpa tidak merugikan diri kita oke, okay. bagus syukriya Dioni, gimana Dioni? menurut saya kegiatan yang membantu orang lain tanpa memikirkan apakah itu ada untung atau yang pada diri sendiri Pak hmm. oke, okay. bagus Ya, menolong orang lain, menguntungkan orang lain tanpa memikirkan untung rugi untuk diri kita sendiri, oke okay. Pak Razak kegiatan yang dilaksanakan dengan inisiatif, Pak, tanpa memikirkan adanya kerugian dan keuntungan. Oke. Okay. Uh, munculnya sebuah inisiatif dari diri kita ada untuk menolong orang lain tanpa memikirkan kerugian. Oke, okay, ada pinter ini. Dwi? Uh, menurut saya, sama-sama seperti teman yang lain, Pak, bahwa itu adalah sebuah perilaku yang disengaja guna untuk meringankan uh, atau membantu orang lain, Hmm, Oke, okay. perilaku yang sengaja untuk meniringankan beban orang lain Oke, okay. yes, bagus ya, artinya udah betul ya Bintang tiap yang nampak wajahmu nongol barusan Menurutmu apa, tiap Menurut saya itu kayak menjalin interaksi sosial, Pak Interaksi sosial, kayak mana interaksinya? Ya, interaksi yang yang kayak saling tolong-menolong itu, Pak interaksi yang solo menolong gitu ya berarti kamu ditolong habis itu kamu kamu menolong habis itu kamu berharap untuk ditolong kayaknya menolong itu dengan ikhlas ikhlas juga sih Pak mm -mm. nggak mengharap imbalan untuk ditolong juga hmm, Oke okay. baik-baik Oke okay, terakhir yang ada nampak kameranya itu Siska Oke, okay, Siska gimana Siska kamu punya ide yang lain nggak apa itu yang disebut dengan prosocial behavior? perilaku sosial atau perilaku menolong. menurut saya, Pak, uh, perilaku seseorang yang memunculkan perasaan empati pada orang lain. Gitu. Oke, okay, satu kondisi perasaan yang di, yang muncul di dalam diri kita di mana kita merasa empati pada orang lain. Merasakan apa yang orang, orang lain rasakan dan kemudian maka muncullah sinama simpati ujungnya gitu kita akan muncul kepedulian untuk menolong dan membantu gitu ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, bagus sekali semuanya artinya pernah menolong dan pernah ditolong pasti hidupnya ini. Kita sampai 19 atau 20 tahun yang lalu pasti kita punya pengalaman ini gitu ya. Nah, itu satu topik dalam psikologi sosial dan itu menjadi mungkin dalam skripsi ada yang suka mengambil topik ini untuk melihat perilaku prososial. Nah, okay. sekarang kita masuk pengertiannya. Uh, suatu ketika anda berada di rumah makan, ketika menunggu hidangan, ini sering banget terjadi ya. Anda didatangi seorang ibu dan anak kecil. Mereka meminta uang sekedar kepada anda. Tanpa pikir panjang, anda langsung memberikan uang seribu kepada ibu tersebut. Nah, ini contoh, contoh kasus ya. Uh, kita, sering banget gitu oh, Kita lagi makan-makan di -makan, pinggir jalan gitu. Bapak suka kali ini kalau pergi mungkin uh, pergi makan malam kan gitu, uh, dinner sama keluarga gitu uh, makan di mana gitu ya tiba-tiba datang gitu ya orang okay, muncul udah respect aja ngasih gitu ya karena ada muncul rasa kasihan tadi nah perilaku anda termasuk perilaku prososial apa itu perilaku prososial nah kapan kita melakukan perilaku prososial kenapa kita melakukan perilaku prososial nah kita bahas hari ini suatu ketika saya suatu ketika saya pergi makanlah di satu tempat ya Jalan Sudirman gitu ya Oh sama anak sama istri gitu terus dia bilang Pak minta duit Pak saya dari dumai ini ini saya belum makan lapar langsung aja respect saya Bang tolong Bang Bapak ini belum makan kasih makan Bapak pesan aja Pak makan apa gitu kan saya bayarin nanti pesannya akan makan atau apa-apa apa. karena terlalu baik inilah yang menjadi masalahnya gitu kan kadang-kadang nah, Oh habis itu udah saya kasih makan uh, saya bayarin Pak anak saya di sana Pak juga belum makan bisa minta duit lagi Pak emak iya pula melunjak pula nanti langsung marah saya <laughs> gimana ya kadang-kadang uh, uh, di sinilah menjadi letak masalahnya gitu ya. karena kadang, kadang di sana kita udah tolong dia ngelunjak gitu ya uh, minta tolong lagi Emak terkejut saya eh udah saya kasih makan kok minta lagi gitu kan nah gitu bilangnya alasannya anak saya Pak ditinggal di sana oh udahlah Pak gitu yang penting, tadi, t -t tadi Bapak bilang makan sekarang ini pula gitu banyak lagi mintanya abis itu tolong apa nah itu ya kadang-kadang kita menolong itu muncul karena kita kasihan itu banyaklah pengalaman-pengalaman kalau kita menolong orang lain nah kita pahami dulu definisinya kalau ke dalam kamus bahasa Indonesia itu jelaskan menolong itu berarti membantu untuk meringankan beban. Nah, tadi ya dijelaskan sama si Pak, uh, artinya kita membantu meringankan beban. Artinya beban itu kan bisa penderitaan, ada kesukaran, kekurangan uang, kekurangan tenaga, kekurangan ini gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan, oh, intinya ada beban lah beban penderitaan, beban kesukaran, beban mungkin nggak makan, beban nggak ada uang dan sebagainya lah gitu ya, membantu dalam melakukan sesuatu yaitu dapat berupa bantuan tenaga, berarti kalau ada motor cobalah maka maka bapak kan setelah ujian ini kan bapak nyuruh kemarin buat eksperimen kan, oke okay. buat eksperimen dalam satu kelompok gitu ya, walaupun kita nggak belum bisa jumpa gitu ya, nah, masih di kampung masing-masing, contoh Sukriya, pura-pura uh, bannya bocor, bocor atau bensinnya habis dorong aja lah sepanjang jalan kampung kamu itu ada orang menolong mbak atau ada orang membantu tenaga kamu, kenapakah katanya kan, uh, gitu ya. ada orang membantu kamu nggak gitu, gitu atau pura-pura pingsan di mall gitu ada orang peduli kamu kamu nggak gitu, gitu ya atau mungkin kamu pura-pura buta di di jalan apa di Sudirman itu di tempat-tempat tamannya itu gitu ya Oke, ada orang ini enggak gitu ya Peduli nggak sama kamu atau kamu me, apa duit 100 gitu Kak tolong balikin duit saya Kak gitu ya saya punya ini mau beli ini 50 50 balikin enggak jujur enggak orang mau balikin kamu contohnya kayak gitu atau nyebrang jalan pura-pura enggak lihat gitu. nah, reaksi orang seperti apa nah itu contohnya baik secara tenaga waktu ataupun dana itu dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan yang menolong itu adalah perilaku menolong itu adalah membantu untuk meringankan beban, oke, okay. membantu dalam melakukan sesuatu yaitu dapat berupa bantuan tenaga waktu ataupun dana, oke, okay. makanya bapak bilang dalam psikologi sosial ini kemarin kalian buat eksperimen, namanya sosial eksperimen, nah, apakah nanti menolong, perilaku menolongnya atau agresinya atau perilaku yang lain, gitu ya? Nah, Citra buat apa? Sukria buat satu, Irna buat satu, Zipa buat satu, Dioni buat satu, kumpulkan jadi satu. Tapi eksperimen tentang topik yang sama gitu, pro sosial tadi gitu ya. Reaksinya gimana? Percobaan pertama gimana? Percobaan kedua gimana? Percobaan ketiga gimana? Gabungkan jadi satu, tep, nah, jadi cantik dia. Oke, okay. bagaimana perilaku pro sosial masyarakat pekan baru gitu terhadap sesuatu tadi? Oke, okay. apakah ada orang yang menolong atau tidak menolong? Atau kamu, kalau nanti kita bantang agresi minggu depan, oke, okay, buang sampah sembarangan di taman gitu ya, minum botol lakuah, kemudian setelah itu campakkan aja botol lakuah tuh. Ada orang peduli enggak dengan kamu, atau menegur kamu enggak gitu ya, gitu, atau kena sanksi enggak, gitu, dan sebagainya. Oke, okay, dengan kamera tersembunyi tapi ya pastinya gitu. Jangan dinampakkan kalau kamu nampak kameranya otomatis, nanti orang jadi ini ya, jadi tidak murni perilakunya gitu dan sebagai sebagainya. Contohnya gitu. Maka Bapak ingin membuktikan apakah teori ini betul apa enggak. Itu menurut kamus bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab itu mengutip kamus Al-Munawir gitu ya. Karena kita Islam, kata menolong itu disebut dengan istilah ta'awun yang berarti tolong-menolong, gotong royong tadi ya. Siapa yang jelasin? Kita tolong-menolong, Pak. Siti Ad, tadi ya. Tolong-menolong, Pak. Gotong royong. Bantu membantu sesama manusia. Itu namanya ta'awun betul ya Zipanya tahun ya oke okay. itu dalam kamus bahasa Arabnya seperti itu nah sekarang kita lihat dari para ahli nih para ahli mengatakan bahwa menolong atau helping itu adalah satu tindakan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan terhadap pihak lain jadi betul ya Irna bilang ya artinya menguntungkan bagi orang lain tapi tidak menguntungkan bagi kita nah perilaku menolong juga diartikan sebagai suatu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung bahkan kadang menimbulkan resiko bagi si penolong gitu ya itu namanya menurut Baron Brain sama Brescom di buku yang Bapak kasih kemarin itu dijelaskan di situ apa yang disebut dengan perilaku menolong Oke ya oke nah sekarang artinya perilaku menolong itu adalah perilaku siapa nih yang kedinginan sakit kamu tiba-tiba uh, nih orang yang pengen cari perhatian gitu ya uh, huhuh, huhuh, kata juga. Okay, kasihan, kasihan kita stop ajalah ya oke okay. nah semoga cepat sembuh ya yang tadi uh, kedinginan gitu ya para zak orang yang butuh perhatian para zak coba kamu tuh cari siapa yang cari perhatian ini Alfadina nah, Alfadina Risti Oke, okay. Alfadina aman-aman ya. Semoga kamu tetap sehat gitu ya. Ada yang memperhatikan kamu gitu. <tik> <tik> Oke, okay. itu disebut dengan uh, perilaku menolong ya. Perilaku gimana kita menolong Sedina ini gitu ya. Karena dia jauh dari kita. Kita menolong dengan doa ajalah. Semoga rasa sakitnya cepat sembuh gitu. Ya. Uh, perilaku penolong itu artinya tadi sebagai suatu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung bahkan kadang itu menimbulkan resiko bagi si penolong sering ya terjadi kayak gitu menurut Davidop itu sama pener ini benar ya menurut Peron juga artinya kadang dalam perjalanan gitu ya sering ya kalau bapak naik mobil gitu ya ada kecelakaan gitu ya uh, gitu Atau mungkin ada apa ya uh, seseorang pernah satu ketika gitu Bapak ini uh, ada tenaga di tingkat perumahan itu jalan dia dari apa dari Marpoyan ini sampai ke Kartama. dia kan di perumahan Bapak di Marpoyan ya. mana, Bang? balik katanya dia dia, dia satpam di perumahan gitu. Nah mana motor enggak ada. Terus mau ke mana? Mau ke Kartama, Pak. Terus ke Kartama jalan. Iya, Pak. Oh, ya udahlah. Masuk dalam mobil. Eh, kemudian, ya saya antarkan. Oh, enggak apa, kasihan bapak kerja kan, Pak? Ini, ini ya, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa gitu. Padahal saya harus mengajar gitu kan? Nah, akhirnya, ya udahlah. Kasihan saya muncul. Akhirnya, saya sebagai makhluk sosial gitu ya, sebagai orang yang memahami kondisi orang gitu. Udah, saya masuk-masukkan ke mobil. Masuklah mobil, udah masuk mobil. Udah saya antarkan sampai pertama. Ma ya pula abang ini ya dari pagi jam tujuh jalan sampai jam berapa di rumah nih, Pak? jam delapan lah bang katanya jam kadang-kadang ini gitu ya. jalan kaki emak hmm, iya pula gitu ya Wah, sehat ya bang Wah, sihat gitu. nah contohnya kayak gitu kadang-kadang e, tanpa untung bagi kita tapi e, mengandung resiko gitu ya bagi penolong satu pengalaman hidup saya ya satu pengalaman hidup saya yang betul-betul sangat saya tidak bisa lupakan itu dengan menolong orang lain itu adalah pertama gini ada teman dekat saya, teman dekat gitu ya, dari kecil gitu ya. Pokoknya SD, SMP sama gitu ya. Kemudian deket lah gitu ya, best friend lah gitu. Oke, satu ketika dia datang ke saya, minta tolong boleh," katanya, "Apa aku baru tamat kuliah nih?" Gitu ya. Dan kemudian aku gak dapat kerja, susah jadi kerja sekarang. Terus dia bilang, mmm, aku mau buat usaha," katanya, "Usaha apa disebutkannya usaha." usaha X gitu ya uh, oke okay. nah sekarang tapi saya nggak punya dana mau punya mau pinjam duit juga nggak bisa karena aku nggak punya SK nggak punya ini nggak punya kerja atau apa orang oke okay, orang tuamu kayak mana sih bilang kan. keluargamu seperti apa saya udah coba tapi mereka nggak nakut terus ah, maksud kamu apa oh udah uh, saya minta deh pinjam deh SK kamu katanya kan kemudian nanti uh, saya janji bisa bayar terkejut saya kan eh Kayak mana bisa begitu gitu? Orang-orang bisa kok, kayak gitu pinjam nama uh, kamu, apa, nama orang gitu ya yang dipercayainya, yang dekat sama dia. Bang kasih mau kok. Teman saya pernah juga kayak gitu. Karena saya percaya, dekat dan dia mau buat usaha. Hmm, Oke, okay. uh, saya akhirnya kan nanti gimana kalau kamu nggak bisa bayar? Oh nggak lah, saya pasti yakin kok kita udah teman baik kok katanya kan. Kemudian ini gimana kamu bayar bulanannya kalau nggak bisa? Hmm, bisa kok ini ini. Saya kan dapat gaji segini nanti itu gini gini udah dijelaskannya mekanismenya kan. Sehingga karena deket, karena kawan, karena ini akhirnya kan kasihan saya muncul gitu. Karena mungkin saya terlalu baik kali ya, menolong dan memahami dia gitu. Akhirnya kan udah saya pinjamin duit ke bank gitu ya. Gadaikan SK saya. Kemudian pinjamlah ke bank gitu. Ya. Dapatlah berapa puluh juta gitu ya. He, akhirnya dia buat usaha gitu akhirnya dia berusaha berdirilah usaha dia Oke walaupun ini gitu ya nah kemudian bulan pertama mungkin lancar bulan kedua lancar tiga lancar terus bayangkan loh yang keempat dia udah mulai uh, kredit macet nih nggak bisa bayar Le, kemudian otomatis saya dong yang dipanggil gitu ya sama bank gitu ya ditelepon gitu ya karena uh, kredit macet gitu Kemudian yang kedua ketiga, gitu juga. Udah, bulan pertama saya bayarin. Bulan kedua, juga gitu. Saya bayarin. Bulan ketiga, gitu juga. Eh, bulan keempat, enggak mau juga dong saya yang bayarin. Dia yang makan duitnya, dia yang juga yang mau ininya, gitu ya. Tetapi, eh, saya yang kena kejar-kejar sama debt collector, gitu ya. Datang, bisa saya lagi mau mengajar. Datang dia, Pak, saya dari ini, Bang, kamu ngerti nggak bahwa saya ini kan orang ketiga, saya bilang. Saya ini lagi mengejar gitu. Kenapa kamu begitu? Tidak peduli kami, Pak? katanya. Kami adalah yang paham, adalah Bapak yang penanggungnya, yang SK-nya. Kalau yang ketiga ini, oke, saya kita enggak mau tahu karena Bapak yang menjadi penjaminnya. Mak ya pula ya kayak mana lagi ini? gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ya udahlah Bang, kayak itu. Saya udah ngomong baik-baik sama dia. Ini kenapa? Kok belum dibayar? Belum ada penghasilan, belum dapat. Merugi ini. Baik, kemarin kamu kan bilang ya bahwa kamu bertanggung jawab dan mau ini menjaga kondisi keadaan saya karena saya udah menolong kamu. Ya kayak mana memang nggak ada duit katanya. Oke, kamu berusaha lah untuk mencarikannya gitu. Maka nah, kenapa? Karena kita ini kan kawan, baik gitu ya. Nah, kamu harus jaga saya juga gitu ya. Kenapa? Karena orang tuh datang ke kantor gitu, datang ke ruangan saya, datang di saat saya mengajarkan, ga etis gitu. Ya. Kamu udah berjanji, iya saya usahakan, saya coba. Oke, saya kasih waktu. Oke, saya kan kasih bayar satu lagi. Kalau seandainya besok nggak bisa, saya mohon maaf ya. Mungkin uh, nanti uh, pihak debt collector-nya akan memberikan tindakan yang lebih ekstrim. Gitu. Oke, gitu. jadi nggak bayar juga. Maaf ya pula orang yang menikmati, awan tidak menolong, tapi dia pula yang ini, gitu. yang yang melakukan sebuah kemangkiran, gitu kan? Nggak menjaga, gitu. Harusnya kan dia berusaha mencari macam mana lah, gitu ya, kan? Tapi dia nggak bisa juga. Akhirnya eh, apa yang saya lakukan? Bulan depannya juga nggak bisa bayar. Bang, oke, okay, saya orang yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, sekarang secara hukum, oke, okay, saya, saya panggil ini teman-teman polisi gitu. Oke, okay, sekarang secara hukum dia yang memakan, walaupun saya secara hukum tetap bertanggung jawab. Oke, okay, sekarang ambil aja lah, bang. Sita apa yang bisa dibuat untuk pemulunanan itu. Gitu. Hmm, ya udahlah, turunlah tangan ke ketok ketok oh dia. Apa yang bisa diambil, ambil gitu. Uh, saya dibilang telepon sama dia, uh, oke. Okay nah akhirnya kan memang marah di awalnya udah kamu udah saya kasih kesempatan lima, lima bulan gitu tapi saya bayarin terus terus kamu ini akhirnya kan dia marah gitu ya jadi awalnya baik jadi marah dia di apalah di apa ya disita lah motornya dia gitu ya harus jadi mikir ya apa yang bisa kayaknya disita motornya eh di kampung dia cerita macam-macam bla bla bla. nah gitu ya nah artinya saya punya pengalaman pahit gitu menolong orang di mana sekitar dia ya, karena rasa kasihan teman dekat satu kampung gitu ya. Eh malah di kampung ceritanya jelek-jelek tentang saya gitu ya. Oh ndak mentong jadi orang ini ini ndak oh kayak gini padahal orang enggak pernah tahu ceritanya kayak mana gitu ya perjanjian. Dan saya pun ndak buat perjanjian dalam ini gitu ya, matra atau apa gitu ya. Nah, tapi karena percaya tadi menolong dia gitu. Nah sehingga merugikan saya banget gitu ya. Pertama rugi secara uang, rugi secara waktu, rugi secara pikiran, rugi secara, tetapi tetap saya tolong gitu ya. Tapi setelah saya jelaskan sama dia kamu kenapa kayak gitu? Kamu udah besar, udah dewasa kan gitu ya. Harusnya bisa saling memahami gitu ya. Akhirnya kan dia minta minta maaf sama minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Oh, ya enggak apa-apa. lah Asal kamu lunasin gitu. Akhirnya kan dia dia ini jual motornya udah ini dilunasinnya gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi betul kata ya sama Penner ini artinya perilaku menolong itu diartikan sebagai satu tindakan yang menguntungkan orang lain tanpa harus menguntungkan si penolong secara langsung bahkan kadang menimbulkan resiko bagi si penolong nah, itu contoh saya pribadi ya, hidup saya sendiri yang menolong orang yang kadang-kadang eh, banyak lah ya kalau saya itu suka menolong ya karena saya punya prinsip ya kalau kamu mudahkan urusan orang lain. Ya Allah, itu pasti akan memudahkan urusannya Itu kan janji Allah, ya gitu ya. Nah, sehingga eh, saya punya prinsip itu: di sana ada orang yang kesusahan atau apa, ya udah, kita tolong, lagi bisa tolong gitu. Ya. Tapi kalau memang eh, tidak, ya mungkin eh, dengan cara lain gitu. Nah, itu contoh gitu ya dari eh, pengalaman saya pribadi. Mungkin kalian punya pengalaman masing-masing lah, ya, bagaimana? cerita menolong orang lain kita udah susah-susah menolong dengan ikhlas mengorbankan diri kita tanpa ada keuntungan dalam diri kita tetapi malah kita jadi korban atau resiko gitu ya contohnya kayak gitu mungkin yang teman-teman atau -teman, kalian pasti punya dong masalah atau mungkin contoh perilaku menolong gitu itu menurut David ya kalau perilaku menolong itu helping behavior itu adalah setiap tindakan yang lebih memberikan keuntungan bagi orang lain daripada Terhadap uh, diri sendiri, menurut White and Miss, ya, uh, sama Deyux, kemudian dan uh, West mempunyai pendapat bahwa perilaku menolong itu adalah perilaku yang menguntungkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu namanya prososial behavior. Nah, perilaku prososial behavior itu, menurut pendapat yang lain tadi, ya, Stove itu ada perilaku yang positif, itu yang dibilang sama siapa tadi, ya, yang perilaku positif, ya. Citra loka tadi ya bilang oke okay. yang perilaku positif pak atau dengan kata lain perilaku yang menguntungkan orang lain ya si saya bilang gitu juga. Nah tingkah laku prososial itu suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan satu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut dan mungkin melibatkan satu risiko bagi orang yang menolong tadi ya menurut Bernie dan ini tadi udah sama Ringham perilaku prososial itu adalah segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyokong kesejahteraan orang lain itu menurut Birmingham, uh, Ringsman dan Dewi tadi sudah jelaskan juga menjelaskan bahwa perilaku proses itu sebagai perilaku yang mempunyai konsekuensi sosial yang positif dan yang memperbaiki kesejahteraan fisik maupun psikologis orang lain. Nah, kenapa dia positif? Artinya kita menolong kan? Namanya menolong itu kan berarti kita berbuat sesuatu, bertindak sesuatu dalam apa? Dalam membantu, oke, okay, beban kesusahan. Ya, kemudian masalah kemudian materi gitu ya atau mungkin hal-hal yang lain tadi ya sehingga akan menentukan psychological well-being orang itu kan jadi tinggi gitu ya nah, nanti kalau mau skripsi bisa aja nih pengaruh prosocial behavior terhadap psychological well-being itu bisa gitu ya kenapa karena semakin kita suka menolong itu kan membangkitkan kesejahteraan psikologi bagi orang-orang yang kita tolong tadi. Oke okay, gitu itu pengertiannya. Nah, Oke. Okay. Nah sekarang altruism yaitu perilaku yang hanya dilandasi motivasi untuk kebaikan orang lain dengan pengorbanan. Altruisme tingkah laku yang merefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Nah. Oke okay, ada ada istilahnya itu prosocial behaviors perilaku menolong prososial perilaku prososial itu ya altruism gitu ya altruisme ya itu seperti itu ya jadi muncul dulu altruisme ada motifnya dulu ada dulu ini ya baru muncul perilaku prososialnya prososialnya nah, setelah perilaku prososial baru muncul tindakannya perilaku menolong itu kan sudah menjadi sebuah-sebuah tindakan ada tadi motifnya dulu tingkah laku yang merefleksikan pertimbang untuk tidak mementingkan diri sendiri yaitu perilaku yang hanya dilandasi motivasi untuk kebaikan ya motivasi untuk kebaikan orang lain dengan pengorbanan, gitu ya. Nah, itu yang menurut secara konsep sumbernya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat proses perilaku menolong. Gimana prosesnya? Pertama, bagaimana proses perilaku menolong itu terjadi? Yang pertama, Farazak, kamu menolong orang lain pernah kan, Farazak? Oke. Okay. Bagaimana proses? Pertama ada apa? Uh... Tengok dulu Pak apanya tuh apa yang mau ditolong dengan mm Pak. -hmm. Terus uh, pikirkan apa yang bisa saya tolong. Pikirkan apa yang bisa ditolong. Terus, uh, apa Terus Bagaimana proses menolong itu? Proses menolong itu terjadi karena kita harus menyadari adanya situasi darurat kan? Ada sesuatu, oke, ini Farazak tiba-tiba menghilang. Oke, menyadari adanya situasi darurat. Artinya ada satu situasi, ada satu Masih di Pak. Oke, baik, sorry tadi, thank you Farazak. Terpental karena jaringan ya Wi-Fi-nya tiba-tiba putus. Uh, Oke, okay. baik. Sampai di mana tadi, Pak Razak? Bagaimana proses perilaku menolong tadi itu? Gimana? Pertama? Uh, pertama, lihat apa yang mau ditolong, Pak. Terus apa yang bisa saya tolong, terus lakukan apa? tindakan tersebut yang bisa saya tolong itu, Pak. Apa yang ditolong, tak, tak. kemudian apa tindakan yang bisa ini gitu ya. Oke, okay. baik. Uh, para proses perilaku menolong itu kan muncul, pertama kita menyadari dulu nih, ada situasi darurat. ya. Kemudian kita melakukan interpretasi keadaan sebagai keadaan darurat. Gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah kita menyadari, oh ini ada orang yang menderita nih, ini ada orang yang kecelakaan nih, ini ada orang yang dalam kondisi kesusahan, ini gitu. ada orang yang dalam kondisi yang mungkin nggak ada uang gitu sering ya kalau di pak minta duit pak saya mau pergi pulang kampung minta lah pak seribu untuk ongkos gitu itu tipu-tipuannya atau mungkin pergilah kalian hari ini ke uh, perempatan-perempatan survei observasi gitu ya <tuh> itu banyak orang dengan cara dan modusnya macam-macam untuk melakukan situasi darurat mungkin okay. uh, darurat gitu ya kemudian interpretasi, mengasumsikan bahwa tanggung jawabnya itu untuk menolong, ada rasa tanggung jawab gitu ya. Kemudian mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian mengambil keputusan untuk menolong. Maka itu proses perilaku orang menolong. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk bagan, dia bagannya kayak gini, Pak Oke, okay. do you step pertama ya? Oke, okay. ini bagaimana? Pahami bersama, oke, okay. ya, lihat. Oke, lihat. Pertama, step pertama, do you notice that something is happening? Kamu memahami, kamu mengerti bahwa, uh, mencatat bahwa ada sesuatu kejadian, ada sesuatu hal, ada sesuatu masalah yang diderita oleh orang lain di sekitar Anda atau mungkin di lingkungan Anda. Maka di saat kamu menyadari bahwa ada sesuatu kejadian, oke okay, maka kamu akan masuk ke step 2, bilangnya, do you notice kamu mencatat bahwa ada sesuatu yang terjadi kalau kamu bilang no it don't, maka otomatis don't help nggak akan menolong gitu ya artinya apa kayak tadi kita menyadari bahwa ada menyadari adanya situasi darurat tadi ya menyadari do you notice ya oke nah, kamu mencatat memahami mengerti kondisi bahwa ada sesuatu yang terjadi ya yang yang mungkin diderita oleh seseorang atau satu kelompok gitu ya. maka kalau gitu, kamu bilang no kamu aku nggak nyadarin bahwa itu adalah sesuatu hal yang perlu ditolong maka kalau bilang no don't help maka orang nggak akan menolong tapi kalau kamu menyadari ya memang ada satu kejadian orang itu butuh pertolongan gitu ya. maka do you interpret that even as emergency kamu menginterpretasikan bahwa kejadian atau sesuatu itu masalah itu satu hal yang emergency gitu ya maka kalau kamu menyadari itu menjadi sesuatu hal yang emergensi yes maka kamu masuk ke step 3 ya yeah, gitu ya tapi kau bilang ah enggak ah itu hanya sebuah ini ya nggak penting banget bagi gua gitu nggak urusan aku gitu ya nggak emergensi gitu ya nggak, enggak ada aku pun dia akan gitu juga gitu ya. maka di saat kamu mengatakan bahwa itu tidak emergensi bahwa itu tidak urusan aku maka itu adalah bukan urusan ini maka muncul no di sini nah, nah, no, it's not my it's not my, not my business gitu. Ya. It's, bukan urusan gua gitu. Itu bukan urusan. Makanya bilang di sana itu maka kamu tidak akan menolong. Kenapa? Kamu menganggap itu bukan satu hal yang darurat gitu. Itu enggak diberi atau enggak pertolongan dia akan tetap hidup gitu ya. Contoh kalau kamu ini ya, orang minta-minta di pinggir jalan gitu ya, di perempatan-perempatan. Oke, kamu anggap ah, itu sudah ada aturan pemerintah. Yang mengatakan tidak boleh memberi, orang di pinggir jalan gitu ya. Oke, maka enggak urusan aku gitu. Enggak penting gitu ya. Enggak ada aku pun, orang itu juga akan hidup juga kok gitu ya. Artinya, kamu menganggap no don't have, maka enggak akan menolong karena kamu anggap apa yang menjadi kejadian, apa yang menjadi sesuatu yang kamu lihat di lingkungan kamu itu enggak penting, enggak, enggak, enggak satu hal yang darurat gitu ya. Maka kamu enggak akan menolong tetapi kalau sesuatu itu menurut kamu darurat gitu ya terjadi kecelakaan gitu ya. contohnya contohnya kasusnya ya do you interpret that even as emergency Apakah kamu menginterpretasikan sesuatu kejadian itu adalah sesuatu yang darurat Oke okay, ada kecelakaan di depan kamu Tum, gitu ya Oke okay, bertebrangan gitu ya Oke okay. setelah itu apa yang kita lakukan menginterpretasikan kecelakaan itu ah waduh, kalau kamu bilang e, ah urusan aku tuh itu masih banyak orang-orang lain gitu yang akan membantu dia karena apa karena ada orang lain yang sudah membantu udah kerumunan banyak gitu ya maka don't help tetapi kalau ada sesuatu itu terjadi di depan kamu dan orangnya terkapar sampai pingsan berdarah gitu ya yes gitu kamu bilangkan itu adalah satu kondisi yang darurat maka kamu bilang di saat kamu menginterpretasikan itu adalah satu hal yang darurat, ya maka dia akan masuk ke step ketiga. Step ketiga itu, oke, okay, contohnya tadi kecelakaan gitu ya, maka kan kamu ambil dia, ayo pak, ayo pak, ayo pak, gitu ya, masukin ke mobil saya, gitu ya, saya pernah kejadian kayak gitu ya, oke, okay, masukin mobil, bawa, gitu ya, gitu. Oh, setelah itu, oke, okay, maka kita akan menjadi menolong dia. Oke, okay, kalau kamu menganggap itu bukan darurat, ya udah. No uh, uh, help, oke? Okay. Emergensi gitu ya, begitu. Nah, contoh seperti itu, itu. Apalagi kalau di dalam keluarga gitu, kalau ada kejadian atau ada sesuatu di rumah kita atau anak atau adik keluarga mungkin luka atau apa, kita akan langsung berpikir akan memberikan bantuan sama dia, gitu. Oke, okay, oke, okay, kita bawa ke rumah sakit lah sekarang cepat, gitu ya. Kalau anak demam gitu, ya udah ke rumah sakit gitu. Malam-malam pun ngantuk pun tidur gitu, kita akan bawa dia ke rumah sakit. ke Emergensi. Karena kita menganggap itu adalah kondisi yang darurat, maka masuk ke tahap ketiga. Yes, oke, okay, masuk ke tahap ketiga. Proses yang menolong itu. Do you personally take responsibility for providing health? Oke, okay. apakah kamu secara personal itu mempunyai rasa tanggung jawab? Enggak untuk membantu dia, untuk mengambil tindakan menolong. Gitu ya? Oke, okay. ada rasa tanggung jawab? Enggak di situ. Berarti tadi menyadari. Uh, ada satu kejadian dan kita menginterpretasikan itu adalah satu kondisi darurat. Kemudian itu menjadi tanggung jawab kita, gitu ya, untuk menolong. Kita. Kalau kamu bilang ah itu nggak tanggung jawab saya, nanti kalau saya bantu dia, oke okay, banyak pula risikonya lagi. Nanti saya uh, banyak lagi orang lain yang menolong dia. No, it's not my responsibility, contohnya itu enggak urusan saya, nggak tanggung jawab saya. Maka nggak akan berhenti, ya, maka tidak akan terjadi proses menolong no gitu ya dia bilang no tapi kalau kamu bilang yes gitu ya it's my responsibility gitu ya itu rasa tanggung jawab saya sebagai manusia tanggung jawab saya sebagai seorang yang mungkin belajar psikologi contohnya untuk menolong gitu ya. maka akan kamu masuk ke step keempat Can you decide how to help kamu dapat enggak kamu bisa enggak untuk memahami cara menolong dia gitu, how to help bagaimana cara untuk menolong dia, gitu. Kalau terjadi kecelakaan tadi ya, oke, okay. gimana caranya? Udah deh masukin dia ke dalam mobil gitu, cepat gitu ya. Kau beri bawa ke rumah sakit gitu ya, atau telepon bulan gitu ya, segera tolongan bantuan itu cepat gitu. Dibawa ke rumah sakit kita nggak sadar langsung aja bawa gitu siapa dia gitu, oke. Okay langsung dibawa ke rumah sakit sampai IGD-nya gitu diterawat duluan akhirnya selamat ceritanya kayak gitu ya do you decide kamu punya kemampuan kompetensi mengerti bagaimana cara menolong dia oke okay. akan terjadi sebuah proses menolong kalau kalau yes ya kalau kamu bilang no don't have nggak akan terjadi proses me, menolong gitu ya karena apa karena kamu merasa enggak mempunyai kemampuan untuk itu, tidak mengerti bagaimana cara menolong dia, maka kamu bilang, no, don't have, it. saya nggak ngerti, nggak urusan aku, nggak paham, nggak ngerti caranya seperti apa, maka nggak akan menolong. Maka orang bilang, ada kalau orang datang pada orang, e, nggak tahu saya itu, nggak urusan saya, saya nggak punya kompetensi untuk itu, saya nggak ngerti itu, ini gitu ya, maka dia kan nggak menolong. Tetapi kalau kamu yes, can you decide how to help Dapatkah kamu untuk mengerti memahami bagaimana cara menolong dia? Kamu bilang yes, saya ini dokter, saya paham, gitu ya. Bagaimana cara menolong orang dalam kondisi seperti itu? Yes, maka masuk dia ya ke tahap kelima provide help, oke, okay. melakukan oke okay, tindakan menolong terhadap seseorang tadi. Udah terjadilah perilaku menolong di sini, gitu ya. Kalau tadi kalau dia tidak merasa ngerti expert memahami bagaimana cara menolong, berhenti sampai di sini. No, maka don't help. <kuh> Oke, okay. paham ya? Baru ada lima tahapan. Do you notice that something is happen? Yes. Do you interpret that even has emergency? Yes. Tahap ketiga. Do you personally take a responsible for providing help? Yes. Masuk kata empat. Can you decide how to help? Oke, okay, yes. Maka masuklah perilaku terakhir, yaitu provide help. Melakukan sebuah tindakan untuk menolong. gitu. Maka terjadilah perilaku menolong. Oke, okay, paham ya? Oke, okay. pertama, mencatat ada sesuatu kejadian. Adanya satu kejadian. Kedua, kamu menginterversasi kejadian itu adalah satu dalam kondisi darurat ketiga oke okay. kamu secara personal merasakan bertanggung jawab untuk menolong kamu tahu cara dia menolong dia bagaimana cara menolong orang itu kemudian muncullah perilaku tindakan menolong oke okay, paham sampai di sini oke okay. apakah setuju dengan tahapan proses ini atau ada pendapat yang lain silakan atau ada pertanyaan boleh nggak lompat pak tapi secara psikologis orang menolong itu akan melewati tahap-tahapan ini, gitu ya. Berarti ada unsur apa di sini? Unsur notice that something is happen, kognitif ya. Ada sesuatu yang terjadi. Do menginterpretasi kognitif. Do you merasa tanggung bertanggung jawab? Berarti emosi. Do you decide how to help? Oke, okay. pengetahuan. Oke, okay. baru dia melakukan sebuah tindakan untuk menolong. Oke, okay. ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak. Baik, silakan Bapak minum nih, batu-batu. Silakan. Ya, gini Pak, tentang tolong-menolong kan, Pak. Uh -uh. Adil ya, seorang adil. Oke. Okay. Terkadang seseorang itu mempunyai pengalaman buruk untuk menolong orang lain, Pak. Seperti pernah oh? dibohongi. Seperti uh -huh. pernah dibohongi, kan, Pak. Sehingga orang itu nggak mau lagi apabila ada orang dalam kesulitan, nggak mau lagi orang itu menolongnya, Pak. Karena... Uh -huh udah udah takut sendiri Pak misalnya mm -hmm. kayak ya adalah orang kayak Bapak tadi kan adalah orang mau minjam duit lah atau kayak gitu dengan alasan yang ini tapi enggak enggak itu sebenarnya yang dia inginkan Pak kan kita dalam dalam artian kita tuh percuma aja kita nolong kayak gini-gini kayak gini, kalau kalau alasannya enggak enggak tepat ya kan Pak mm -hmm. Jadi sehingga jadi kedepannya ketika orang lain ingin ingin meminta bantuan sama kita kita nggak mau menolongnya pak karena kita udah udah takut lah karena kita udah pernah dibohong, dibohongi pak. Nah gimana menurut Bapak itu, pak? Oke okay, baik ideal punya kasus pak gimana pak kalau seandainya orang yang kita tolong itu berbohong kasus kayak bapak tadi ya ideal ya dan uh, juga Bapak punya kasus juga, nolong orang lain tapi dibohongin. Gitu apa yang dilakukan? Oke, okay. nah, artinya artinya terjadi satu kondisi psikologis gitu ya. Orang yang menolong tadi kan rugi, berarti kan rugi secara mental, rugi secara perjanjian, rugi mungkin secara waktu, rugi dari segi secara benda atau materi atau uang lah gitu. Padahal kita udah baik nih nolongin dia gitu. Oke, okay. tetapi kita dibohonginnya sehingga muncul sebuah trauma mendalam tentang kasus menolong itu. Nah, terus bagaimana nih Pak? Gitu. Kalau kalau Bapak ya, Bapak me, apa ya? Membawakan ke dalam diri Bapak dari pertanyaan ideal tadi gitu. Kita sebagai makhluk sosial, kemudian makhluk yang beragama juga gitu ya. Di saat kita menolong itu kan karena dekat ya karena ada rasa kasihan, karena rasa kepedulian, karena rasa kedekatan, rasa kepercayaan gitu ya. Kayak bapak tadilah gitu. Kalau orang dengar cerita bapak, ih 10 kali kamu mau bantuin dia. Enggak bagi bapak adalah sesuatu hal yang menyenangkan membantu orang lain di saat orang lain senang di saat kita tolong gitu ya. Nah, permasalahannya di saat dia tidak tepat janji atau berbohong terhadap kita, nah, maka di situ kan kita ya menjadi sesuatu hal pembelajaran ya. Karena kalau bagi bapak kita belajar dari sesuatu yang masalah yang kita hadapi, gitu ya, bukan menjadi uh, sesuatu yang membuat kita itu jadi trauma, gitu. Bapak menganggap itu adalah sebuah sebuah uh, dinamika kehidupan aja, gitu ya. Bagi orang lain, ngapain kamu kayak gitu-gitu gitu, gitu, ya. Nah, uh, artinya uh, orang yang tadi dibohongi, kemudian tiba-tiba dia kecewa dan kemudian kekecewaannya tadi itu mendalam sehingga memunculkan sebuah paranoid gitu ya. ketakutan kalau nanti menolong kayak gitu lagi gitu nah artinya kan kekecewaannya itu mendalam gitu. tapi kalau bapak pribadi ya udahlah nggak apa-apa gitu ya yang namanya orang kita tolong tapi dengan ikhlas artinya Allah pasti akan membalas dengan cara yang lebih baik nah bapak bawakan ke dalam pikiran dan ke agama bapak Oke, artinya ya mungkin dia belum bisa berpikir positif di gitu, tiap ya, membayar gitu. Kondisi bapak tolong gitu. Walaupun udah pakai duit bapak gitu ya awalnya gitu, tidak mampu membayar, saya bapak tolong lagi masih tetap berpikir positif, berpikir positif, bayarin tiap bulan sampai lima bulan bapak bayarin. Tetapi kan tetap juga yang namanya yang namanya manusia kan ada kesabarannya juga kan gitu ya. Maka di situ bapak coba komunikasikan dengan dia, kenapa kenapa belum bisa bayar? Tapi, kalau udah kita komunikasikan, udah kita tolong, kita carikan solusi. Gitu ya, nggak bisa juga. Ya, kita harus mencari solusi, kan? Gitu, nah, maka mungkin kita carikan solusi. Kasih yang namanya punishment, udah kasih reward nih. Udah kita bantuin, bantuin per bulan gitu. Kita coba komunikasikan, kita datangin dia baik-baik, tapi tetap juga dia nggak bisa bayar. Apa upaya kita lagi? Yaudah, kita, kita kasih punishment sesuai dengan perjanjian, ya udah kita kasih punishment, nah punishment itu setelah dikasih punishment kita kasih tahu dulu pemahaman ke dia, ini, ini, ini, akhirnya kan dia sendiri menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan dia tapi dia melakukan hal yang jahat sama kita, sehingga dia jadi baik gitu sama kita, sekarang kalau dia Bapak pulang dia baik banget sama Bapak gitu Terus kalau pulang, pulang nih, diajaknya jumpa atau apa aja, makan pasti gratis, kemana gitu, karena udah mulai rasa Rasa bersalah itu muncul gitu. Nah, artinya secara orang yang beragama, kita anggap tentang awal kita tadi, perilaku kita kan menolong itu kan ikhlas. Dan, dan di saat kita menolong orang lain, bagi bapak itu kepuasan gitu ya, dan ada sebuah nilai ibadah di situ gitu. Maka di saat seseorang yang kita tolong tadi berperilaku, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu adalah hal-hal yang di luar kontrol kita kan, di luar kendali kita, dianggap ya, aja sebuah ibadah anggap sebuah keikhlasan gitu ya. Nah itu yang bapak lakukan sehingga tidak menjadi sebuah paranoid gitu ya, menjadi kecurigaan atau mungkin jadi fobia ketakutan orang lain nanti kayak gitu juga. Kenapa? Karena orang lain itu belum tentu seperti itu gitu. Karena kan by case tuh satu orang kayak gini, seorang lain mungkin tidak tidak juga seperti itu gitu ya. Nah sehingga eh, tidak bisa kita samakan antara satu kasus dengan kasus yang lain gitu ya. Kenapa? Karena orangnya berbeda kadang ada orang yang kita tolong sedikit tapi reaksinya itu mungkin luar biasa lebih baik lagi daripada saudara kandung gitu ya kenapa karena dia merasa bermakna sekali apa yang kita tolong tadi gitu ya. sehingga terhutang budi gitu. nah ada juga orang yang kayak gitu gitu ya bapak bapak udah lama nih ya dalam dalam kehidupan ini gitu ya banyak ada orang yang seperti itu ada yang kita tolong ada yang mungkin menjadi masalah bagi kita yang kita tolong itu gitu, gitu ya. jadi ya bapak sering ya ada beberapa kejadian gitu ya, kita tolong dia udah betul-betul ikhlas, nggak ada untur-untur pamrihnya gitu ya. Tetapi malah kita yang disalahkan gitu. Bayangin, kayak mana rasanya gitu ya. Padahal kita udah nolongin dia gitu ya. Tetapi apa yang kita tolong itu dianggapnya adalah sesuatu hal yang yang salah. Padahal udah nolong loh gitu. Nah, gitu nah, Dianggapnya oleh bapaknya kah atau ininya kita yang salah. Nah, bayangkan sedihnya itu. Tetapi ya nggak ya apa-apa, begitulah risiko dari menolong gitu ya nah gitu contohnya kayak gitu nah sehingga tidak menjadi beban karena kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial ya makhluk dimana yang berbeda-beda gitu ya yang kepribadiannya pikirannya latar belakangnya gitu ya. nah maka dalam menolong itu yaitu apa ya menjadi sesuatu hal yang menjadi ibadah kalau untuk bapak menjadi sesuatu hal yang menjadi bekal kita gitu ya maka allah itu akan berjanji kalau kamu udah akan urusan orang lain Allah pasti akan mudahkan urusan kamu dan itu bapak yakini itu adalah sesuatu hal janji Allah ya dalam Al Qur'an gitu ya bahwa di saat kita mudahkan urusan orang lain Allah itu pasti akan memudahkan urusan kita walaupun dengan dengan dengan dia yang kita tolong dengan cara yang lain gitu, pastilah akan seperti itu hidup kita ini gitu ya karena bapak meyakini bahwa Uh, ada namanya uh, the the the effect, the law of effect gitu ya. Kalau kita berbuat baik, coba ada teorinya ya. Kalau kita buat lingkaran, bumi itu kan berputar. Di saat kita berbuat energi positif kepada orang lain, uh, energi alam itu akan mencari cara sendiri untuk uh, mencari bagaimana membalas kebaikan kita itu. Itu hukumnya. Nanti searching ya di, di, di YouTube, hukum the law of effect. Bagaimana uh, satu keberadaan, keperbuatan kita itu untuk diri kita sendiri. nah Kalau kita berbuat baik, ya untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kita berbuat jahat, ya kejahatan itu satu saat juga akan untuk diri kita sendiri. Uh, itu kalau menurut Bapak Aidil, secara psikologis uh, seperti itu. Maka kalau seandainya kita menolong orang lain, karena ingin untuk ditolong atau orang lain berbuat baik sama kita, itu pasti ujungnya kekecewaan, gitu ya? Atau mungkin menjadi satu psikologisnya itu aja muncul ketakutan atau mungkin fobia ketakutan dari fobia untuk menolong orang lain atau mungkin trauma ada kesedihan mendalam sehingga kita tidak mau lagi menolong orang lain. Tetapi kalau kita anggap itu adalah sebuah proses hidup walaupun sebagaimanapun ya sudah kita nikmati aja ya begitulah manusia ada yang bisa berterima kasih ada yang tidak berterima kasih ada orang yang tahu budi ada orang yang mungkin tidak lup, kacang lupa kulitnya padahal dia yang kita tolong tapi kalau itu kita lakukan sebuah anggap sebagai sebuah ibadah kalau sesuatu itu kita dianggap sebagai suatu kebaikan kita dalam hidup Allah punya cara sendiri kok itu untuk memberikan kebaikan pada kita, gitu, walaupun dengan, bukan dengan dia. Gitu. Nah sehingga apa yang kita lakukan tidak menggerutu atau menyebut-nyebut kembali apa kebaikan yang kita ada buat, gitu ya. Akhirnya kan dia tidak jadi nilai ibadah jadinya lagi, udah menjadi riyah kan, udah menjadi sesuatu yang kebaikan yang diulang-ulang itu nilainya nol di mata di mata Allah ya, di mata agama gitu ya. Kenapa? Karena keikhlasannya udah berkurang. Kenapa? Karena mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita buat tadi, mengharapkan sesuatu dari apa yang kita tolong tadi, nggak bisa, gitu ya. Nama namanya menolong itu adalah ikhlas, ya, keikhlasan. Dampak pemberian, tanpa memikirkan sesuatu untung rugi, malah resiko. Nah, di saat ada resiko pada diri kita terhadap apa yang kita melakukan nolong tadi, nah itu yang disebut dengan totalitas pemahaman kita tentang apa yang kita lakukan. Karena di saat kita menolong, pasti dong ada konsekuensi. Ada resiko yang kita didapatkan. Nah, di sana ada resiko itu, kita nggak bisa nyalain orang. Gitu ya. Kenapa? Karena kita melakukan dengan ikhlas, nah, otomatis kembalikan kepada diri kita, ya gua mah harus ikhlas, gua harus ibadah, Dan itu anggap sebuah itu tindakan yang baik, jangan diungkit-ungkit, karena sesuatu yang diungkit kebaikan itu nilainya nol, gitu. jadi ibadahnya jadi hilang. gitu ya. Nah Itu menurut Bapak sih, ideal, keyakinan Bapak secara pribadi dalam memahami makna menolong itu, kalaupun ada orang-orang yang seperti ideal atau seperti Bapak pernah lakukan. gitu ya dulu ya ini contohnya ideal ya bapak juga pernah dulu waktu waktu kuliah s 1 gitu ya kkn itu di desa terpencil di jogja itu gimana dia makannya tahu tempe tahu tempe tahu tempe gitu ya terus pas bapak kkn di situ orang itu ada gitu. karena bapak banyak dapat beasiswa dari riau gitu ya dari pemerintah dari perusahaan dari kabupaten dan sebagainya dapat gitu Duitlah, lah ada lah gitu yaudahlah ya, bapak, korban gitu ya Korban satu ekor kambing, zaman itu kan kambing masih 500 yang 700-an lah ya satu ekor, pas hari raya. Apa yang Bapak lakukan adalah, duit yang didapat dari beasiswa itu makan sama-sama di, di kampung itu. Eh, sama keluarga-keluarga disapa bilang, oh korban ini, ini. oh di belakang, kamu ya kuliah, ada korban-korban pula lagi. Macam orang hebat aja, dimarah-marahin semuanya. Eh, terserah, terserah aku dong. Karena itu kan niat dari hati aku untuk melihat orang ini ini ini itu Duitnya mungkin duit kalian juga gitu ya. duit kan duit, duit dari pemerintah gitu. Contoh kayak gitu. Akhirnya kan oh, sini nah. Jadi apa ya? Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu bagi orang lain mungkin enggak bagus gitu ya. Cara kita itu enggak bagus tapi bagi kita kita ikhlas gitu. Ya. Jadi selagi kamu melakukan sesuatu dengan ikhlas menolong menolong seseorang itu tanpa ada intervensi dari orang lain ya itu ibadah pasti gitu. Nah, Bapak ya kini, udah lah, terserah whatever lah kamu ngomong apa tentang saya negatif apa enggak gitu. Ya. Mending aku menolong gitu. Masyarakat ini butuh makan yang lebih bagus gitu. Nah, pas hari raya kurban gitu. Padahal kamu oh masyarakat di senang banget gitu ya. Sehingga sampai sekarang masih kontak-kontakan. Mas mikir gimana kabar ini. Itu KKN loh gitu ya. Dulu masih KKN ya, kalau sekarang PKL. Nah, contohnya itu ya pengalaman Bapak Edil ya, ya. artinya dia tidak menjadi sebuah traumatik gitu ya terhadap ini. Tapi itu yang Bapak lakukan itu deal ada yang lain sebelum kita lanjutkan ya Pak Makasih jawabannya Pak ah, oke okay. baik nah uh, thank you Dil, ya oke okay, nah tadi ini tahapan kan, tadi yang yang kita lihat karena sekarang prososial ada berapa kenapa seorang menolong pertama kita menolong itu kan karena orang yang kita sukai itu pertama ya kita sukai dia pacarmu bang lagi nggak ada duang bang tolong dong pinjamin duit oke saya kasih duit istrimu anakmu itu ya. pasti kita tolong kenapa karena kita suka dia orang tuamu pasti kita tolong kayak orang tua kita gitu ya orang tua kita bapak ibu kakak kita gitu. kenapa karena kita suka pacarmu orang yang kamu sukai pasti kamu tolong tapi kalau orang kamu benci ya mana tahu mau menolong gitu mati lalang gitu ya kayak gitu gak urusan aku gitu ya nah, contohnya kayak gitulah kenapa karena kita benci Nah, orang menolong karena kita suka. Oke, sama dia, sukai. Kemudian atribusi menyangkut tanggung jawab korban. Itu ya. Ini kan e, kondisi di mana menyangkut tanggung jawab korban. Oke, ada merasa bertanggung jawab terhadap korban itu untuk dilakukan sebuah pertolongan gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama mungkin satu kampung sama-sama manusia sama-sama ini pernah menghadapi yang sama gitu ya di saat dia bercerita gitu oh saya pernah juga kayak gitu jadi muncul empatinya gitu ya muncul merasa merasakan bagaimana beban masalah yang dihadapi oleh orang lain gitu ya contoh kalau ada anak kos gitu ya Bapak terpikir dulu ya kalau ya, anak kos gitu ya di, di pekan baru sendiri gitu ya Oke kemudian ya udahlah gitu ya. Bapak pernah merasakan bagaimana pos di Jogja gitu ya, S1, S2 gitu di Jogja gitu. Gimana nggak ada jauh dari saudara gitu. Ya udah kadang-kadang yang dekat-dekat dengan Bapak yang suka gitu, "Udah yuk makan di rumah." gitu. Masak-masak di rumah, berbekian contohnya kayak gitu. Ya, sering ya mahasiswa-mahasiswa itu ya eh di rumah gitu. Makan sama-sama, makan daging makan apa, barbeque. Nah, contohnya kayak gitu. Sehingga Muncul rasa tanggung jawab kepada orang yang kita tolong Akhir-akhir bulan gitu ya Itu makannya mie, mie rebus ya, Alhamdulillah sekarang nih pandemi kalian di rumah makan aman gitu ya nah, coba kalau ngekos gitu ya nah, itu Akhir-akhir bulan itu udah makan mie rebus, mie rebus Udah dari tangga rumah kita masak-masak nah, gitu. Menyangkut tanggung jawab korban ya, ya kayak Model-model prososial itu contoh positif dari lingkungan dapat meningkatkan perilaku prososial Gitu ya atau kemudian motivasi integritas moral jadi orang faktor orang menolong itu karena ada motivasi untuk menolong tadi ya karena merasa sebagai seorang integritas moral gitu ya siapa yang menolong lagi contohnya kayak ada kalau kita lihat ya saya pengen gitu ya banyak eksperimen eksperimen gitu ya orang-orang yang mungkin rumahnya kardus kita gitu, kalau di Jakarta gitu ya oke uh, daerah-daerah pinggir gitu ya orang yang tinggalnya di kolong jembatan kemudian rumahnya mungkin ada yang di dalam got gitu ya kan, kasihan kita ya kan nah orang-orang yang kondisinya seperti itu di saat ditolong itu sangat berarti bagi dia gitu maka pengen kan lihat bawa kalian ya bawa kalian untuk pada kondisi-kondisi di orang butuh pertolongan gitu ya itu kita bagi sesuatu yang mungkin kecil bagi kita tapi bagi mereka tuh luar biasa gitu ya bawa satu karung apa satu karung beras contohnya satu karung beras itu yang 10 kilo itu kan harganya 120-an gitu ya oke kita kasih sama dia satu kakak uh menangis tangis gitu ya. itu aduh luar biasa kalau kalau luring ya Bapak pengen ajak kegiatan-kegiatan sosial kepada kalian untuk melihat orang-orang yang mungkin ya ada motivasi atau integrasi moral gitu ya untuk melihat bahwa perilaku menolong itu ya ada di dalam diri kita motivasinya gitu. Ya, ada drive, dorongan untuk apa ya, betapa orang lain itu jangan pernah kita melihat terlalu banyak ke atas gitu ya. Ya, kalau kita terlalu banyak melihat ke atas, kita kan jadi macam macam nafsunya itu enggak terkontrol gitu ya. Orang ini ini ini kayak gini tapi cobalah sesekali itu melihat ke bawah ada orang yang satu hari itu nggak bisa makan ada orang satu hari itu untuk mencari makan hari ini dia harus bekerja keras gitu ya ada orang yang yang mungkin berpuasa berkali-kali karena memang nggak ada makanan yang mau dimakan gitu ya nah sehingga di saat kita melihat ke bawah kita menyadari oh aku ini kurang bersyukur ternyata gitu ya aku ini kurang memahami sesuatu di mana uh, kita itu selalu ingin mengejar sesuatu yang yang yang kita tidak punya kita bandingkan dengan orang yang lebih atas gitu ya nah sehingga sikap untuk menerima apa orang jawa bilang legowo gitu ya atau mungkin nerimo konsep mensyukuri gratitude ya dalam bahasa psikologi dalam bahasa psikologi itu kebersyukuran oke okay? sehingga rasa kebersyukuran yang kurang tadi itu membuat kita itu lupa tentang akan diri kita lupa kita untuk menolong orang lain kenapa tadi tidak menyadari bahwa apa yang kita punya sekarang itu adalah melebihi dari orang-orang yang mungkin di bawah kita. Kalian kadang-kadang harus bersyukur. Bayangkan, kalian bisa kuliah, berapa banyak ribu orang, berapa ratus ribu orang yang di luar sana nggak bisa kuliah gitu. Nah, sehingga bayangkan bagaimana kamu kamu bisa kuliah, sementara ada teman-temanmu nggak bisa ngelanjutin kuliah karena nggak ada biaya. Nah, sehingga muncul ada motivasi-motivasi di dalam diri kita kesadaran kesadaran dalam diri kita untuk bisa menolong orang lain gitu, gitu ya Nah itu tadi konsepnya yang perlu Kenapa uh, Kenapa ya Pak faktor pendukung perilaku prososial itu uh, kesadaran diri gitu Ada motivasi internal motivation karena ada integrasi moral yang ada di dalam diri kita gitu Nah sehingga hari ini kan banyak orang tidak bersyukur gitu ya dengan apa yang dia miliki gitu akhirnya kan dia selalu merasa dirinya yang hebat, yang kaya, tapi muncul keangkuan keangkuhan yang tidak bisa memahami orang lain di sekitarnya. Sehingga apa? Dia udah meninggal, udah bau busuk, udah udah berapa hari gitu, ya. baru orang tahu bahwa dia meninggal. Artinya apa? Ya, Karena orang udah mulai individualistik sekarang, perilaku menolongnya udah mulai menurun gitu ya. Kadang ada orang tergeletak, dibiarin aja gitu ya, Nah gitu. Kenapa? Karena takut COVID dulu ya zaman zaman COVID lagi ini, sehingga kondisi-kondisi seperti itu yang kadang-kadang sensitivitas of help-nya itu ya aset sensitif untuk menolong itu udah mulai berturun karena degradasi moral itu orang udah mulai individualistik. Nah itu yang terjadi pada saat sekarang. Nah ini kesadaran-kesadaran itu tuh yang memang perlu dibangkitkan pada hari ini perilakunya. Ya. Oke. Nah kedua. Oke. Nah sekarang kita Teori perilaku menolong faktornya ya, tadi udah bicara tak? atau so, uh, siapa tahu teori evolusi, teori belajar, teori empati, kognisi sosial, norma sosial itu teori evolusi. Oke okay, baik, bapak jam 10 ini melakukan asesor ini ya, asesor untuk kepala sekolah. Oke, kita lima menit lagi ya. Oke okay, lima menit lagi. Oke. Okay, uh, ada teori evolusi. Ya, teori evolusi, teori belajar, teori empati, teori kognisi sosial, norma sosial. Nah, Sekarang kita lihat teori evolusi. Menurut teori evolusi, inti dari kehidupan itu adalah kelangsungan hidup, gen. Ya, gen dalam diri manusia itu telah mendorong manusia itu memaksimalkan kesempatan berlangsungnya suatu gen agar tetap lestari. Nah, maka sini disebut dengan ada namanya, oke okay, kin protection biological reciprocity, gitu. Pelindungan kerabat ya, kin protection. Nah dalam teori ini mengatakan teori evolusi ini mengatakan bahwa orang akan menolong orang lain yang tergolong kerabat. Dan kerabat yang lebih jauh di mana kedekatan gen-gen secara biologis membuat manusia itu terprogram secara alami untuk menolong orang yang masih tergolong kerabatnya. Macam mana nih? Nepotisme itu nggak akan berkembang. Ya kan? Kenapa? Karena secara teori evolusi mengatakan orang akan mendahulukan menolong orang-orang yang secara genetik, secara biologis adalah orang-orang yang termasuk dekat secara kerabatnya artinya kan punya aliran darah ya gitu anak ponakan gitu ya cucu gitu ya dari dari cicitnya nih gitu ya ini anak ini anak ini gitu ya nah, otomatis kayak mana ya dalam bahasa adat pun kadang-kadang anak -kadang, dijinj apa anak digendong koponakan dijinjing nah, artinya apa kalau kamu kaya kalau kamu pejabat kalau kamu orang hebat gitu ya Oke, okay. nah kadang-kadang mereka tetap maka muncullah yang namanya kerajaan-kerajaan, oke, okay. kemudian kekuasaan-kekuasaan ya di mana bapaknya bupati, kemudian anaknya di anggota dewan, kepala dinasnya, menantunya, ininya itu terjadi. Kenapa? Karena secara teori evolusi terjadi namanya kin protection. Ya, kalau alhamdulillah, orang yang menduduki tertentu tadi itu adalah mempunyai mumpuni, gitu ya. Tetapi, kalau seandainya tidak mumpuni, ya, itu jadi susah, gitu. Jadi, masalah gitu. Kalau dia punya pendidikan yang bagus, kemampuan kalian juga bagus, knowledge juga bagus, skill juga bagus, attitude-nya juga bagus, tapi permasalahannya kan enggak, gitu. nah, akhirnya tidak meletakkan seseorang, the right man and the right place. Nah, terus dalam, dalam apa ya dalam beberapa kejadian kasus di Indonesia seperti itu gitu ya kenapa karena tadi itu teori evolusi mengatakan gitu orang dia akan tolong nih anaknya untuk masuk gitu ya untuk ini gitu ya ke perusahaan ini pakai rekomendasi ini itu, ya, tolong ini ini, ini. Ah, rekomendasinya itulah yang digunakan itu disebut dengan kin protection teori evolusi kedua disebut dengan biological reciprocity timbal balik biologis Seseorang menolong karena ia mengantisipasi ke, kelak orang yang ditolong akan menolongnya kembali sebagai balasan. Itu dia yang Aidil bilang. Gue udah tolong Pak, tapi dia nggak mau nolong, nggak tahu balas budi, gitu ya. Artinya menolong orang itu investasi bagi dia, utang budi, gitu ya. Nah dan bila ia tidak menolong, maka kelak ia pun tidak akan mendapat pertolongan. Itu biological reciprocity. Nah teori evolusi inilah yang kadang-kadang itu Menurut Bapak, yang membuat nepotisme itu menjadi semakin marah. Kenapa? Karena adat pun mengatakan begitu, ya. Kalau kamu ini anak-anak di pangku, kemonakan di jinjing, nah gitu. artinya kayak gitu, ya. Artinya, kan, kalau ada, kalau kamu menjadi sesuatu, ya, perhatikan dulu dong, karib kerabat kamu gitu. nah, itu yang jadi masalah. Ya, teori menolong dari teori evolusi ini. Kenapa? Karena dia mencari orang yang terdekat dengan dia. Oke, anaknya dulu, ponakannya dulu, cucunya dulu, ininya dulu, ah, gitu, yang ditolong gitu. Dan itu terjadi, praktek itu terjadi pada saat Kalau beasiswa, kondisi-kondisi seperti ini yang kadang-kadang yang menjadikan, ya, gimana ya, sesuatu tadi menolong itu tidak murni lagi ikhlas dalam teori timbal balik biologis itu ya, biological reciprocity tadi itu. Tapi dia udah menganggap menolong itu adalah investasi bagi ke depan bagi dia. Oke, okay, aku sekarang menjabat gitu ya. Kemudian nanti aku tolong kamu, nanti diharapkan ke depan di saat saya nggak kerja atau apalagi kamu tolong aku ini ini ini. Gitu. Jadi utang budi. Nah, utang budi ini kan susah nih, gitu ya. Akhirnya kan kita merasa uh, itu ya, terjadi yang berbeda gitu. Nah kemudian teori itu paham ya teori evolusi, teori belajar. Kita udah baca belajar ya. Perspektif kedua menekankan pentingnya proses belajar untuk membantu orang. Oke, okay. petson ya. Seperti tadi ya, mungkin teori si ideal dan pengalaman Bapak tadi itu cocok dengan teori belajar membantu orang lain. Kita udah punya pengalaman seperti itu. Kalau ada orang yang meminjam atas nama itu lagi seperti itu, Bapak nggak akan mau gitu. Kenapa? Karena, Karena udah belajar. Oke, okay. kenapa? Oh bagaimanapun orang menyembah-nyembah Oh tolonglah bantu saya ini pakai SK kamu nanti pakai jaminan ini ini udah enggak mau gitu kemarin tuh ada saudara gitu ya saudara sepupu malah gitu adik dari apa ya ini mau minta gitu ya. nggak bisa gitu gitu ya nggak bisa saya nggak mau gitu Kenapa karena nanti ujung-ujungnya saya yang bicara. saya punya pengalaman kayak gitu nah, gitu ya eh sehingga saya nggak mau walaupun saudara kek apa kek gitu ya, kayak gitu gitu ya, mau minta tolong tuh apa? Ah, saya nggak mau, gitu. karena saya belajar gitu ya. Oh ya kalau kamu hari ini bekerja, ya kalau kamu besok diputuskan hubungan kerjanya, bagaimana saya membayarnya gitu? Oh, gitu. Nanti saya nggak mau, saya yang jadi kejar-kejar orang gitu, nggak mau gitu. Nah ini akhirnya kan, contohnya kayak gitu. Nah orang belajar menolong melalui penguatan efek imbalan dari hukuman karena dan hukuman karena membantu efek ya, efek imbalan penguatan, melalui penguatan efek imbalan dan hukum karena membantu. Nah, orang juga belajar melalui modeling, mengamati orang lain yang memberi pertolongan. Maka itu disebut dengan nah, social learning theory. Social learning theory ini, dalam teori belajar sosial, tingkah laku manusia itu dijelaskan sebagai hasil proses belajar terhadap lingkungan berkaitan dengan tingkah laku menolong. Nah, seorang menolong karena ada proses belajar melalui observasi terhadap model prosesial. mencontoh dia. Teori belajar sosial itu kan dia mencontoh, ada modelnya. Nah, di saat kamu melihat orang tuamu, temanmu, sekitarmu gitu ya menolong gitu. Ya. Di situ kamu akan belajar, oh, ternyata menolong orang itu harus betul-betul juga sesuai. Ya, dengan eh, apa kemampuan kita kondisi gitu ya kemudian pengalaman orang lain gitu ya nanti jangan-jangan kayak gini gitu ya. contoh ada kecelakaan banyak orang nggak mau menolong kenapa nanti dia akan yang menjadi dijadi apa saksi jadi narasum apa menjadi diinterogasi di polisi yang ini ini ini padahal tujuan kita baik tetapi efeknya itu kemana-mana makanya kadang orang malas untuk menolong eh, pada satu kondisi tertentu gitu ya atau mungkin teori pertukaran sosial social exchange, uh, exchange teori nah menurut teori ini pertukaran sosial interaksi sosial bergantung pada untung rugi yang terjadi sesuai dengan namanya ya teori ini melibatkan tingkah laku sosial sebagai hubungan pertukaran dengan memberi dan menerima take and give gue tolong kamu kamu bisa apa untuk aku gitu ya nah biasa kan biasa mahasiswa nampak banget nih kamu ada mobil jemput aku kuliah dong jemput ke rumah gitu ya kuliah gitu ya Nanti kerja tugas-tugasnya, bantu aku dong. Oke, okay, take and give gitu bantu ya. bantu-bantu tugasnya nanti makan gratis. Nah, jadi, ada aku menolong kamu, kamu kasih tolong aku apa gitu. Oke okay, ya, yeah. take and give gitu. Nah, sehingga kalau kamu nggak bisa memberi sesuatu kepada saya, buat apa saya menolong kamu? aja nah, contoh gitu, udah, udah, social exchange teori ini apa ya Enggak ikhlas ya, sebenarnya dia menolong. Kamu bisa tolong apa sama saya. Kalau tadi prinsipnya kan kita menolong adalah satu keikhlasan ya, social action theory. Oke, okay. sepuluh okay, menit lagi ya, Bapak. Jam sepuluh, empati ya, teori empati. Empati itu kan merupakan respon yang kompleks, meliputi komponen efektif dan kognitif dengan komponen efektif berarti seseorang dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan dengan komponen kognitif seorang mampu memahami apa yang orang lain rasakan beserta alasannya sehingga di saat empati itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan maka muncul rasa ibanya kan afektifnya afeksinya perasaannya itu muncul kasihan iba akhirnya reaksinya adalah menolong gitu ya kalau komponen kognitif mampu memahami apa yang orang lain rasakan serta alasannya gitu sehingga perilaku menolongnya mun muncul oke. Okay. Oke, okay, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, sampai di sini teorinya nanti ada lagi uh, yang lain-lainnya, perspektif pengambilan keputusan, ada faktor internal, eksternal yang akan mempengaruhinya, ada tiga motif perilaku, uh, banyak lagi nih sebenarnya yang Bapak ingin jelaskan, tetapi karena eh uh, apa ya? Bapak ada kegiatan jam 10, dan waktu kita juga sudah habis juga. Oke, okay, uh, kita uh, ini kita akhiri pertemuan kali ini dan kita apa ya jumpa lagi uh, minggu depan gitu ya dan materi yang tadi itu silahkan dibaca dan ambil di e-learning sudah bapak ini bapak uh, simpan gitu ya di sana itu di udah di-upload di situ. Oke okay, uh, terima kasih atas perhatiannya uh, pada pagi hari ini kita jumpa lagi uh, minggu depan Oke, okay, dengan materi agresi gitu ya. Oke, okay, nanti Bapak nonton video-video tentang agresi yang kemarin. Uh, Oke, okay. atau kemudian nanti lebih tonton juga tentang perilaku prososial dari teman-teman kamu. Bapak lupa tadi menontonkan ya. Oke, okay, perilaku prososial yang sudah dibuat oleh teman-teman. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, okay, sama-sama. Kita jumpa lagi.